serta klik tombol notifikasinya para tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Tepatnya malam ini malam bahagia banget ya, tentu ini adalah malam minggu. <laughs> Bang Imin akan memberikan vitamin-vitamin bahagia untuk kalian semua. Kalau ya, sebelumnya kita flashback dulu aja nih, persahabatnya ke momen spesial, bahkan di daerah idola kita. Ketika di kota Bandung Masya Allah banget ya Duet Bang Dede dan Kakak Bilar Pastinya kalian ingat banget momen ini Luar biasa persahabat ya Mau absen nih Bang Mimin Yang begadang gara-gara tungguin orang-orang live Pada saat liburan di Bandung Dua persahabat ya Masya Allah Masih bersama Teh Yuli juga Dan A.I.Chan Masya Allah banget ya Mudah-mudahan tentunya rumah tangga idola kita ini Selalu bahagia dan selalu banyak orang Yang mendoakan yang Terbaik dan tentu persahabat ya Kalian pasti menunggu-nunggu vitamin bahagia nih persahabat ya Sebelumnya kita lihat juga keunggah berikutnya Bang Min akan menginfokan juga untuk kalian semua Jangan sampai lupa untuk memvoting di DLST Kejora Persahabat di acara Indonesian Dangdut Award 2021 Persahabat ya untuk memvoting, mendukung DLST Kejora Mudah-mudahan bisa mendapatkan penghargaan dalam acara IDA 2021 karena Dede Alessi Kejora ini masuk nominasi dalam tentunya kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler di deretan artis persahabat tiap ya, banyak sekali nih saingan Dede Alessi Kejora artis papan atas mudah-mudahan saja tentunya kompakan kita semakin solid untuk selalu mendukung yang terbaik untuk Dede Alessi Kejora dan untuk para kita lihat ini vitamin bahagia banget yang baru di update channel nya kakak Bilar ya, perhatikan di postingan ini, duh, so sweet dan cute banget ya, selalu aja ciumin, kening dari istri tercintanya, seorang Rizky Bilar, selalu saja membuat baper malet lah, luar biasa persahabat. jadi kita lihat juga nih, detik-detik kakak Bilar, Cium kembali dari Olesi Kejora, bersahabat ya Masya Allah, emang luar biasa kasih sayang cinta tentunya yang tulus dari seorang Rizky Bilar untuk Dede Olesi Kejora, masya Allah, banyak bersahabat yang mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan, Masya Allah berkali-kali, berulang kali, selalu ciumin dari alasi kejiara, pak sahabat yang per banget nih melihat vlog ini wajib kita dukung di channel youtube yang kakak pilar pak sahabat yang mudah-mudahan bisa trending amin, iya robbal alamin dan untuk selanjutnya persahabat ya kita lihat juga Dalam postingan ini banyak sekali tanggapan Sebelumnya juga ada kalimat caption yang dituliskan oleh Lesti Bilartim Masya Allah, tabarakallah bikin mimin eh Udah lama mimin gak racik vitamin katanya itu persahabat ya Banyak tanggapan banyak komentar juga yang diberikan Dari para fans Yakni dari akun instagram ningrum arskorjulaiha mengatakan Tipok-tipok Malming Em Katanya tuh Masya banget ya Malam minggu kita disuguhkan Vitamin bahagia banget oleh idola kita Mudah-mudahan selalu Diberikan kebahagiaan juga Untuk Lesti Dan Rizky Billar Ini masya Allah banget Persahabat ya Bikin baper para jomblo aja <laughs> Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat perhatikan di postingan ini dalam DDLS di kejora Ini ada di pusat surfing murah persahabat ya harganya cuma 33.999 rupiah Wow anti luntur persahabat ya Tentunya mudah-mudahan saja untuk DDLS di Kejora banyak yang menyukai Banyak yang mendoakan persahabat ya untuk idola kesayangan kita dan kakak berselanjutnya, persahabat terhubungkan spesial dari Antv official di akun Instagram Antv tiga jam yang lalu nih mengunggah sebuah postingan persahabat, ya ada foto kakak Bilar tuh, dan ada abimana persahabat, ya ini peran dari tentunya film terpaksa mereka itu Tuhan Muda bersahabat ya ini bersanding dengan Iqbal nih, seorang kakak Rizky Bilar kalau mereka video call, mana yang kamu angkat tuh persahabat ada pertanyaan ya, kalau mereka Video call mana yang tentunya kamu angkat nih ya Kita lihat di kalimat keemsun juga Ada sebuah kalimat yang dituliskan Nah lo, nah lo Kalau tuan muda abimana sama Iqbal Video call barengan gini Mana nih yang mau diangkat duluan ya Bantuin mimin dong, antiflovers Kita lihat banyak komentar nih Dari para fans Leslar yakni dari akun instagram leslar kendari 01 mengatakan Iqbal katanya tuh Duh <laughs> iqbal dong kata rossi leslar 24 ya masya Allah banget ya dukungan tentunya dari para fans untuk kakak bilar selalu banyak mudah-mudahan tetap kompak dan tetap selalu solid dan berikutnya juga, persahabat kita lihat di sini ada sebuah postingan dari IG Leslar Entertainment yang diunggah kembali atau direpost kembali oleh akun HP Tentang kata Sultan. Di sini kita lihat sebuah kalimat yang pengen Turki sabar ya, tunggu CL dulu, udah ready nonton CL minggu besok. Katanya tuh, wow, makin gak sabar, para sahabat, yang menantikan cinta apa di Leslar Special Baby Moon Turki. Para fans sudah standby dan sudah siap-siap. Untuk selalu menyaksikan karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Mudah-mudahan ada vitamin bahagia terbaru Yang disuguhkan oleh idola kita, Lesi, dan Bilan Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar, Bangin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh